Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, jumpa lagi dengan sofa Di video kali ini saya lagi Bersih-bersih rumput Bandung tetangga tangga ya Halo sob Rumputnya tumbuh terus Karena curah hujan harus terusan tinggi kemarau basah mungkin basah basah basah seluruh tubuh ini namanya pancong nggak tahu kalau di daerah teman-teman semua namanya apa itu sampai saya nggak tinggi sih saya akan mempraktek lah. cara kerja pancong nah. untuk yang deket rumput untuk yang deket batang cabai dibersihin dulu dicabutin setelah itu baru kita gundukan karenanya agak tinggi supaya akar yang atas tapi tunggu lagi Tuh, rumputnya luar biasa <laughs> karena hujan terus ya Tapi yang belum subscribe tonton tombol subscribe nya ya lalu oh ya, channel saya lah Cepat -cepat. dekat rum dekat batang cabe ini dicabut ini namanya cabe lokal kalau di sini nama cabe lokal cabe tanpa musa nah, kalau ada cabe yang dimakan urut gini disuk diusahakan dibuang ya jauh dari nah, lokasi karena di saat hujan nanti ini akan menimbulkan penyakit lagi ada ulat lagi nanti makanya diusahakan ini dibuang ya baik itu tanaman cabai mulsa atau lokal kayak ini diusahakan dibuang oke lanjut ngoretnya nah, Alhamdulillah sih untuk daun tidak keriting walaupun daunnya lembut juga untuk tanaman kali ini tanaman saya kurang seragam karena kemarin kebanjiran so. jadi, di, Nah jadi tanahnya agak di, untuk bagian bawah akarnya agak ditinggikan di, di, di, di ya, nah. biar akar baru tumbuh lagi ya kumpulin nanti dibuang jauh jadi kalau kalau nanti hujan ditumpul lagi kalau di lokasi kalau di bawah ini nih diusahakan buang jauh ya oke lihat dulu video dari saya tetap semangat mudah-mudahan capek mahal amin akan ya, sob. Ya, tonton terus kegiatan saya. Oke, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.